Semoga Malaysia Raya Malaysia hari re Malaysia prihatin Selamat tahun Malaysia Malaysia, Malaysia Malaysia prihatin Selamat ulang Malaysia Malaysia prihatin Selamat ulang Malaysia Malaysia prihatin Sayu pelamai do Malaysia Malaysia prihatin Selamat elok Malaysia Malaysia prihatin Sungeng Dina Malaysia Malaysia prihatin Happy Malaysia Day to all Malaysian Malaysia prihatin Selamat andum Malaysia, yeso perbarata. Malaysia prihatin. Selamat andum Malaysia, nekbala kinde. Malaysia prihatin. Ini Malaysia nal, pariwumigu Malaysia. Malaysia dinam nal waltekal. Malaysia prihatin. Mala isi angit kwailo. Malaysia prihatin. Selamat hari Malaysia. Malaysia prihatin.